robbana atina hasanah siapa kita? siapa kita? NKRI. Pancasila. Terima kasih. Apa yang selesai, pasukan di Istirahat. Dan kita simak sambutan Gubernur Jawa. -Jawa. harapan <yikir> Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismillah Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah Walahala walakwata ilah bilah, Yang sangat saya hormati Para alim, ulama Promo kiai yang hari ini hadir, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu per satu. Haji Kyai Haji Muzamil, ketua PWNU dari Jawa Tengah. Juga tadi ketua PCNU Temanggung, Jay Furkan Masuri, tetapi siaga PCNU ya Yakub Mubarok, tentu Pak Bupati, Pak Kaze. Dan seluruh pejabat Forkontimba Temanggung dan siapapun yang hadir hari ini dan seluruh warga besar Nadie yang hari ini berkumpul di Temanggung, tak tunggak isi Saya terus terang pada saat masuk tadi deg-degan. Karena banyak sekali yang pakai baju militer, rah ini duren mana tadi saya kira mereka ini dari Kodam 430, ternyata Banser hebat ada juga ibu-ibu para pelajar santri wow. wow, ini. ini Pak Garnusa ya? saya pernah di Solo waktu itu dengan Pak Garnusa Pak Yahya maafullah saya berdepan mereka lah ini kok dipacokin dua apa-apa ini jadi saya di ini terus Pak Ganjar nyobain besar harus dibacok matur nuwun saya begitu Segera alhamdulillah kita pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. wah di depan saya tulisannya apel abadat satu abad notatut ulama satu abad berjuang bahkan sebelum Republik ini merdeka ini sebuah pengejawantahan tahan bagaimana peran ototul ulama dalam berbangsa dan bernegara jadi yang melalui pondok pesantren ada pendidikannya punya soal ngaji pun Kata orang saya nggak ada lawan itu dari lembaga-lembaga yang hari ini oh ada Ibnu PPNU, ada penggerak dan tentu saja sudah menghasilkan banyak sekali tidak hanya para kiai, para nyai tapi juga gak pemimpin di level nasional loh itu top, ya, itu yang ada. Maka kalau saya melihat generasi mudanya itu wah pasti luar biasa. Saya tidak tahu cita-cita mereka sebenarnya apa. Gitu. Tapi kalau kita tanyai generasi muda yang santri, cita-citanya mau apa gitu, boleh kita dengarkan tidak ya? Ada satu santri yang berani ke panggung. Jaga. Jaga. Oh. Oh. Iya. <laughs> ini luar biasa. Bapak Ibu, saya suka sekali sama warna ini. Eh. Alah, ambing warna ini sampai sampean ini. Berna -berna. boleh pinjam halo ya? Ada lagi ya? Ada halo-halo Mas, pilih kubu. Oh, kurang Mas, namanya siapa mas? Muhammad Andrian Maulana. Panggilannya? Andrian. Pondoknya di mana? Al Munawar Kertosari Temanggung. Ayo, yang pondoknya bareng siapa? muka Pertanyaan pertama. Kenapa warnanya merah? Karena merah menandakan keberanian. Percaya orang, kan, berani, berani? Dua, kenapa mondok? Karena ingin membahagiakan orang tua. <tuk> Pak Yai ini menarik, loh, bernyanyi. Menarik, loh. Jadi mondok itu karena ingin membahagiakan orang tua. Masya Allah. Luar biasa. Jadi sebenarnya kamu mondok itu atas kesadaran sendiri atau kepekso. Awalnya kepeksa, lama-lama sadar. Nih bacahe, nih keren nih alasan nih nih. bener. Oh nanti gendak yang ya, mondu ipod doang harus sampaian. Awalnya kepekso tapi berani Tapi tiar kita untuk belajar itu ya itu. Kapan dikonsinai itu, yo males, gitu. Kadang-kadang yo ya, atau serag gelem gitu. Tapi begitu kemudian sudah bergaul, ketemu temennya, ketemu keromok diajari, kemudian mendapatkan ilmu, insya Allah manfaat beres. Tapi sekolah formal ga? Sekolah formal. Di mana? Mantemanggung di Man Temanggung yang dari Man Temanggung, angkat tangan oh. lo itu, sana oh, yang alumni Man Temanggung <SILENCIO> eh, kesambian ngacong ini beneran boh. ah ayo, ah. ayo, ah, ayo ah, keren, ah, ah, ah. keren keren wow. Sini dah, wah ini, ya, tapi kelaminnya di Lombok. masih mas. Ya, masih ngerapi, sih, Ya, sip, wah ini, wus. Oh. Ya, mas, sampe cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Dokter mondok sekolah di man jadi dokter luar biasa ada enggak? lulusan dari man yang jadi dokter? banyak kenapa dokter menjadi pilihan? bermanfaat bagi masyarakat oke tapi sampe nih jadi dokter mo nih meriksa bayarnya jolarang-larang menyesuaikan mas namanya siapa hai, sukri Hasem sukri oke hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, oh ya hai, hai, hai, hai, Ya, ya sekarang kerja di mana? alhamdulillah bertani, bertani. eh jangan menyepelekan petani loh gak ada petani gak makan sampean Benar gak Mana apa cabai dan kopi cabai dan kopi wah kopi kurung tak seru putih <laughs> cabai dan kopi bapak ibu saya kasih tahu ya Kopinya Temanggung itu kalau lomba selalu nomor satu. Do, ini yang terus saja mesti dikelola, mesti dipromosikan. Maka Pak Bupati tadi ngajak menyuruput kopi bareng. Oh gitu. bareng kopi ireng. Wah, so ngerti aku bareng menyuruput kopi ireng rambutku ireng. Ah, gitu, gitu, gitu kopi sama cabe. Cabe. kok cabe sekarang mahal kenapa mas kalau cabe mahal hukum ekonomi kalau permintaan banyak stok sedikit otomatis mahal Buinter, iya nanti ini kelihatan waktu sekolah masuk terus <risas> pakai hukum permintaan penawaran terus ya ngajarin dengan bertani siapa Alhamdulillah turun-temurun turun-temurun luar biasa jadi kalau turun-temurun itu nggak usah belajar pasti bisa insya Allah sehingga terakhir kira dok ngaran, ya eh, mungkin pasti diajari sama orang oke kenapa ikut banser karena jadi banser panggilan jua sanggiran jiwa hebat udah keluar kan? alhamdulillah anak satu istri masih satu wah <tuh> satu baik siap satu ke ibu siap emis bu siji pa loro baru pa telu telu pa bapak telu pa bapak siap Meskipun meraih ini, dicoreng-coreng wani, bokar ibu-ibu. Oh, parah tuh, yura, gini santri juga, ya, sini-sini Satu aja, satu aja. Oh, ini lagunya banter, bang. Ya, ini leleh. Gosek sampai yang Luar biasa, loh ini. Karena panggilan jiwa. Pertanyaannya, Mas Hasim. Ini seragamnya pembagian atau beli sendiri. Alhamdulillah banser semua beli sendiri. <tuk> <tuk> Saya tak mau berlama-lama sama Gus Tutut, Pak Menteri Agama gitu ini luar biasa. Mas banser-banser itu pak seragamnya doreng-doreng, sepatunya wow oh, luar biasa, warnanya beda-beda itu gak dapet jatah. enggak dapat catatan. Enggak, Mas. Beli sendiri. Karena ada pride ada harga diri sebagai panggilan jiwa. Keren. Per Mas Raga nih. 570. Dapat apa aja? Sepatu? Satu. Dandam, kopel, baju lengkap, baret. Wah, uh, luar biasa. Sampai dilatih apa saja selama ikut banser? ikut diklat ketiga-tiga di pinget prinsula. Oh, di Pringsurat. terus diajari apa? Mulai dari PBBP. Hah? PBB. bebek bebek bebek bebek bebek bebek PBB. bebek bebek bebek Oh, tapi Neo, oh, ayo baris berbaris. Tapi Neo, oh, ini apa jenis yes. oh, oh, apa Om, oh, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, Pasukan? Baris berbaris. siap, siap, Hah? Berumuran? Tanya dulu sama provosnya, Apa PBB? Ini malah main matain di tengah ini ini, Pak. Oh, oh. <guluh> Latihan baris berbaris ya. Wesakarbus mau baris, wes ini daripada gelut ngingin <guluh> nginget. Eh, Aisyah terima kasih. Biasanya kegiatan banser di kemasyarakatan apa? Kita di lembaga termasuk Kesatuan Banom kita ada lebar untuk pengajian hajatan kesenian. Oke luar biasa. Dan Pak Bupati para ulama saya sekali karena biasanya kalau ada bencana banser juga paling depan. Ya. Oh. Nah, yaa.. Yeah, satuan yeah. khusus bagaimana aku ratu ikon aku ngandak ke ya uang aku yang ngerti soalnya siap yeah. jadi PBB apa? Ya paris-paris-paris pak yaa.. yaa.. ganti tentang mbaknya yaa.. kenapa tau? hah? lagu yang ngerti wong tekanis suku kuno teman saya eh wong dikuku solidaritasnya luar biasa. teman saya pak eh iya lah, namanya siapa? Suryawati Suryawati Suryo, Suryawati aslinya mana? teman wong aja Roto, Candi Roto, <laughs> tempat KKN saya Aku DC Nang Banjir. Aku. Kulo tadi Minggu. Oh. Kuberprogram oh. KKN Nang Banjir Nang candiroto, Tete gubernur Perbulan. Lupa <laughs> namanya siapa? Namanya. Namanya. Ya Sudah Suryawati. Lupa panggilannya Suryo. Oke, Mbak Suryo. Oke. Okay. Kita Mbak sekolahnya di Mantem Adik kelas. Nah, kelas, kelas. aku oh, merasa so muda. Jadi adik kelas. Kenal sama beliau? Tahu nama, tahu orang. Oh. tahu nama sama tahu orang aja tahu tapi belum pernah ketemu aku remuni sweet sweet kalau Rasito mbak, sekarang Man Man pakai jurusan gak ya? ya apa IPS IPA agama, sama Bahasa sama jurusan apa IPS sama jurusan apa IPA Iso tadi dokter, tungganya tadi dokter. Nih, IPS, Mondoknya di mana? Pada Pesantren Miftau Rosidi Cekelan Temanggung. Wow, oh, ya, yeah. ini lho perempuan masih muda, Mondok sekolah. Setelah lulus dari mana, pengen kuliah ya? Pengen. Kuliah di mana? Kalau nggak di Undip, UNES. Eh, pengen fakultas atau jurusan apa? Kalau di pengen. Kalau nggak sejarah, ilmu pemerintahan, ilmu politik. Us. Eh, ngerti sudah Bupati Temanggung. Gita, Bupati Temanggung petani tembako, mesake. Tadi saya habis bakar rokok ilegal. Saya sampaikan kepada mereka saya itu tiap hari sama kawan-kawan petani Mbakok dari Temanggung. Sakit. bakun nenek panen ora dituku. Sementara kita impor. Apa oh, ya ora iso nganggo tembakone awake Ya toh? Gitu. Itu tadi saya ceritakan di sana. Tapi banyak juga rokok ilegal Bapak Ibu. Ya. Maka kalau kemudian nanti wah sekolah jadi bupati ya kan? petaninya nanti telanii. cita cita jadi apa Mbak Suryo? Oh. Menteri Pendidikan. Hah? Keren loh ki. Ya? cita cita jadi Menteri Pendidikan. Bukan jadwal karo presiden nih. Bukan menteri yang rasul ngelamar ya soalnya tuh Oke. Oh tapi insyaallah. Kalau orang berdoa, siapa tahu, doa orang tua, doa ibu, dirustuan ibu di tani. bu. ibu? Nah, saya itu ibu-ibu remaja putri sering mendapatkan laporan. Ini remaja putri ini banyak sekali yang menikah dini. nah, langsung teriak pakai kacamatanya, wah keren banget ini. ojo kawin bocah, kenapa bu malah nyanyi bocah jawa tengah ojo kawin bocah nih, bilangin sama teman-temanmu agar sekolah yang tinggi perempuan punya kesempatan yang tinggi dia bisa mendapatkan apapun yang dia cita katakan. Gitu. Eh. Dengerin guru nih. Apa? Bukan bapak saya bukan guru. Saya hanya akan berat dengerin. Uh. ya, okay. kembar. Kecamatan Tretep. Oke, okay desa larangan Bapak. Ya ya Kades. Oh Kades. Oh, tepuk tangan buat Bu Kades. Titip Bu. Wargane aja sing remaja putri jangan menikah dini. Kampanye. Dua. Stunting. Nah ini Ibu-ibu nggih. Eh Bapak-bapak yo yo. Stunting dicegah sejak ibu hamil. Perhatian kepada kandungan ibu, bapak E eh, perhatikan anak E, eh. ibu eh, di eh, makanan bergizi, orang buat rokok Setuju? Eh, kalau stunting bisa kita turunkan masa depan Indonesia akan jauh lebih baik. Eh kita gue gue ke? angka kemiskinan Ditekan di data satu persatu dan nanti kita akan keliling. Non buka dia Ya. Ye, ya ye, ye, eh. Ya, selamat ulang tahun. Eh, bagi gitu. hadiah buat Kades. Wis malah dijaluk iki. Selamat hari ulang tahun untuk nanda ulang. Macara ini membutuhkan kehadiran panjenengan. Lihatlah generasi-generasi muda yang hebat ini. Mereka memberikan semua daya, upaya, tenaga, pikiran untuk berkontribusi Dengan kemandirian masing-masing Oke, okay. pelajar berdua Kamu kalau tak kasih hadiah Pengen buku atau handphone? Pilihan tiga kali Cewek sih? Handphone Kesebatin Handphone Poredawai. Pilihan kedua, handphone atau sepeda. Handphone, konsisten. Handphone, konsisten. Ini uji keyakinan dan kepercayaan diri. Ini pelajar. Apakah imannya akan goyah? Handphone atau laptop? Ini itu betul keyakinan juga dalam bersikap. Handphone. Handphone. <SILENCIO> Bedat. <SILENCIO> Apa? <SILENCIO> Hah? sampean kakei pilihan hadiahi pecel opo soto pecel pecel sudah punya sepeda belum sudah, sudah. jujur Hah? sudah jujur sudah jujur saya nah, sudah punya sepeda oh sudah punya sepeda takut aku mau tanya sama selamat ini termasuk rajin gak? selamat selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, mau handphone atau pagi, handphone pagi, selamat pagi, selamat Loh, dia uji konsistensi... Handphone. <laughs> ya, ini memang konsisten. Gitu. Kalau tadi saya tidak ngomong gitu, kira-kira naik lagi nggak ya? Nah, iya, iya. <laughs> naik lagi. Oh, tapi sudah luar biasa. Kita kasih goda aja yang lebih tinggi. tidak Padul tak, tak, tak siapin lho. Laptop sudah ada, sepeda motor sudah ada. Tapi mintanya handphone ini. Ya, nanti dibeliin handphone yang sedikit agak bagus. <laughs> Agar bisa dipakai untuk belajar, agar bisa dipakai kalau bermedia sosial memberikan cerita optimis dan baik. Okay? Baik. Dipakai untuk ngelawan hoax. Dipakai untuk ngelawan bullying. Ya. Dipakai untuk belajar. Bukan untuk hal-hal negatif. Oke, okay. siap. Selamat. yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Tadi yang sudah pegang aja tunjuk ringin Malah dihintek kezik Manggil sarang-sarang dari Pak Gubernur Sarang-sarang dari Pak Bupati Pak Wakil Bupati ya Yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini Yang berbahagia Nih, Terima kasih kepada Bapak Gubernur Bapak Banjar Ramallah Bapak Bupati Kemanggung Bapak Wakil Bupati Kemanggung Bapak Kapolres, Bapak Ndongdin Yang telah masuk kegiatan ini Sehingga bahkan ini bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan perlu dari Wakil Azizah untuk segera menempatkan diri dan Montradiam dikasih jalan dikasih jalan oke untuk kami yang meriah untuk yeah. Bapak Ganjar Pranowo Bapak Gubernur Manggung Bapak Wakil Gubernur Manggung Pak Kapolres Pak Komandan Kodim ya yes, semuanya teruang. Semua dimohon berdiri, semuanya berdiri. Barisannya dirapatkan. Ya, semuanya dimohon berdiri. Wuh, nyak berdiri nyatuk, bu, nggak betul berdiri, nggak teguh. Cuma lagi atas panggung bisa ngadap. Eh, bang Yakob nggak perlu. Eh, Pak Kadir, terima kasih. Pak Wakil pak KPI semuanya. Eh, Mohon perhatian bacaannya. Ya. Nanti kita semuanya nyumput bareng dengan Pak Gubernur dan bang Yakob. Oke, okay ya setengah lengan, lencang, keren, Terima kasih ini, Eh, semuanya semua yang teman-teman wartawan yang yang orang Siapa kita? Balik, balik. siapa kita? Siapa kita? Bangga Do Terima kasih. Ya. Ya, Mohd. Terima kasih kepada tim kopi untuk dipersilakan memberikan kopinya. Ya, terima kasih. Nih, dipersilakan duduk semuanya Pak Biai Pak Ketua DPRD, Pak Bupati, Pak Wakil Pak Biai Pak Ugi, Pak Kapolres, nih, Pak Kapolres dipersilakan semuanya bisa bicara. Nih, bisa bicara eh yeah, okay, malah selfie, yeah. <laughs> okay. semuanya persiapan ya kopinya biasa semangat. Semangat. Yeah. semuanya persiapan selukup kopi bareng, selukup bareng kopi iming, komandong bandung, mari kita unjuk bersama, eh. Okay. Dengan menebut nama Allah, semoga teman-teman bon tambah terom, Semoga teman-teman bon tambah ayam! Semoga teman-teman bon tambah kalor! Selanjutnya, setelah tunjuk Oke. Tanda sambutan dari penyakit Bapak BNU Bapak Nyai, BNU Bila, saudara, bantuan ini, kawan-kawan berhatian Saya salut-kawan tunjuk, ini ngawakkan tahu siang, ubi. testimoni Bego kita seruput barang mobil ya, tuh luar biasa. Terima kasih Pak Kapres, Pak Uji, Pak Isha, Pak Yai, ya. Pak Ubatul, Pak, Ubatul, Pak Ubatul, banyak, banyak Ya, sudah. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya kita minta, -minta siang dari bapak jenderal empo, beliau bapak pak Oke, terbangun semuanya, bilang jos, Terima kasih pak bupati, Ya. Saya dari 10 yang merupakan delapan yang mana dari pemandu semua. cabang, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, suruput Kami baca pasukan militer dan BRI, harga mati banser, banser, banser, banser, banser, banser, banser, banser, banser, Satu, satu, satu, banser, banser, banser, banser, Bantaran NU, teman bantu, bantu, bantu, bantu NU, bantu, okay. bantu NU, bantu NU, pengen bakar peti. Yeah. Semuanya, Ogo, Ojo lali sampai, nih, yeah. sampahnya tolong diperhatikan sekali lagi. Oke, okay. okay. ya, yeah. terima kasih. Ya. Yeah. Mohon perhatian semuanya sampahnya semangat ya yang depan dulu ya. Nah, Singlangar Jagom IU. Ini dari mana ini? Dari mana datangnya? Lu tempat para. Ya, Rattu kontribusi dari Natut utama sangat banyak sekali. Sosial, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan sampai politik semuanya. Dan ini sebenarnya momentum buat kawan-kawan uh, uh, NU semuanya untuk bisa berkontribusi bagaimana menatap masa depan dan uh, terlibat di dalamnya. Maka tadi kita ngobrol banget kegiatannya menjaga uh, keamanan sekitar ikut terlibat dalam kegiatan sosial termasuk bencana luar biasa. Anak-anak tadi ada santri dari madrasah, dan mereka ternyata juga punya cita-cita tinggi punya dokter, Mas. Saya mau jadi politisi Pak, gitu. Jadi artinya anak-anak yang uh, di bawah naungan uh, NU ternyata juga punya sopir yang luar biasa dan sudah banyak contohnya yang jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat publik, jadi pengusaha dan jadi kiai-kiai yang uh, dan nyai-nyai yang luar biasa yang selalu memberikan ketenangan kepada anak-anak bangsa yang selalu memberikan ceramah-ceramah uh, yang menyejukkan dan itu saya kira yang bisa sebelum Indonesia Merdeka sudah ada kok dan ceritahu perwatan penyaliman itu kontribusi spirit nasionalisme dari Pondok Pesantren kan? itu saya <tuk kembali>